Ini enggak ya, yang punya suka dukanya. Jadi, yang buka usaha laundry, kita lagi tadi. yuk. bang. Ini teman, teman yang udah share, yang udah. Kalau komen biar saya bisa baca di halaman dapur mimikon ya, jangan di dapur mimikon laundry. Beli rokok lagi, bukan? Banyak. tepat dan saya banget karena harus Oke, udah teman-teman oh, yeah, yeah. yang, e, saya masih ada nih, nih, dirilis cabang merdeka ya ini franchise ini franchise tapi yang punya saya itu yang di, di eh, apa uh, merdeka nah kalau teman-teman kesini dapat voucher ini nih diskon 2 jadi kalian bisa bayar cuma kalau pesen yang worth harganya lima ini super. enak banget romo atau apa sih memang sekarang empat di katanya warren dengan apa yang gitu dan ya berbunga lapuk apa? di mana di itu Taman Merdeka ya orang depok sih tahu bu anda Taman Merdeka dari Taman Merdeka kalau kalian misalnya Taman Merdeka tinggal tanya aja warga si itu mana yang baru yang jangan <Sih> nah banget ya saya nggak bisa bacain komennya, komen, ini karena di udah kalau, gitu, kalau gitu aja, Yolah yuk, yang di Depok Kita mabar di lah Wi-Fi nya kenceng nih Perih lah Bukan kopi aja yeah. Memang gitu, main sentuh